Sayang mengingat ternyata suara ini, tak pertama janji ku nama janji ku ucapkan Ku ini sayang Satu nama dalam hati sayang Takkan terganti sampai mati